Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke kabar pertama, ada kabar terbaru dari Ayah Kejora Para sahabat. ya kita lihat di GS pribadinya Ayah Kejora memposting sebuah postingan terbaru di Cianjur Para sahabat ya ternyata keluarga Leslar masih di Cianjur nih yang mana di sini ada sebuah kalimat caption juga pagi-pagi minum jamu gentong gelis wow it mama ready itu dan om Kevin juga di tag namanya lokasinya Cianjur Selatan Desa Pamoyanan persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan keluarga lesti di Cianjur selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin ya Robbal alamin kita lihat juga unggah berikutnya ada unggahan terbaru dari IG-nya Kak Lisna persahabat ya Wow, tentunya lagi-lagi Teh Lisna pun mengunggah sebuah postingan kopi nih Wow, luar biasa persahabat ya Ikan hiu makan permen, manis dong babe Kata Teh Lisna ya Yang tentunya sedang makan roti nih Luar biasa, mudah-mudahan selalu bisa menjaga dedek Lesti Dan kita tentunya dukung dan kompak terus mendukung idola kita Mudah-mudahan ada kejutan yang akan selalu diberikan kepada kita semua Dari idola kesayangan kita dan mudah-mudahan persahabat ya di hari spesial ini tentunya ada kabar baik soal pernikahan Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh